Oke okay guys, cara masuk kode PIN ya dari Google Adsense. Dudu, ini kenapa sih ini jaringan nih? berani nih jaringan nih. Oke, okay, saya akan masuk kode PIN ya. Dan disitu penghasilan saya sudah tertera 160 ribu ya, kawan-kawan. Terus cara masukkan kode aksi, Klik aja aksi ya. Terus di paling bawah ya, ini. Situ verifikasi identifikasi IDV selesai. Verifikasi alamat perlu diperhatikan. Terus masukkan PIN ya. Terus masukkan PIN, kita akan ketik PIN ya. 4 1 kirim Nah cukup simpel ya guys Nggak terlalu ribet kok Tinggal verifikasi Udah selesai Ini udah selesai ya Verifikasi alamat Identifikasi Selesai <tuh> Oke okay lah guys sekian dari saya Tutorialnya semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. See you.